Selamat pagi Teruna Bagaimana kabarnya pagi ini? Kakak Arab semuanya baik-baik saja Kakak mengundang adik-adik untuk bersatu teduh bersama Bacaan kita pagi ini terambil dari Mazmur 104 Ayat 14 dan 15 Sebelum kita membaca Alkitab Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan terima kasih Tuhan Karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini Sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu berkati kami agar kami bisa mendengarkannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Masmur 104, ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia judul renungan kita pagi ini adalah Allahku engkau membuat kita gembira hati yang gembira adalah obat begitulah kata kitab amsal sobat runa apa yang membuat muka berseri dan hati kita gembira apakah memiliki idola tampan dan cantik apakah memiliki album para idola Apakah memiliki wajah tanpa pori-pori berseri seperti aktor dan aktris Korea? Apakah memiliki koleksi barang-barang yang ada foto artis idol kita? Atau kalau gebetan adik-adik menerima perasaan yang adik-adik ungkapkan padanya? Pasti banyak kan? Sobat Runa pemazmur memiliki muka berseri karena dia mengetahui bahwa Allah yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Allah juga menyiapkan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan manusia. Allah yang membuat muka Sampur Masmur berseri dan memberikan makanan yang menyegarkan hati. Pemasmur bergembira karena hal itu. Ia tahu bahwa Allah menyiapkan segala sesuatu untuk hidupnya. Sobat terkasih, apakah kita seperti Pemasmur yang bersuka cita karena pemeliharaan Allah? Atau sebaliknya, apakah kita sering bersungut-sungut? atau sulit mengucap syukur serta kehilangan kegembiraan ketika apa yang diinginkan oleh kita tidak diperoleh Marilah kita mengingat bacaan hari ini bahwa Allah yang membuat kita gembira Allah menggunakan kita memelihara bumi ini karena bumi ini adalah tempat tinggal kita melalui bumi ini keluar hal yang menyukakan hati yang membuat muka berseri dan makanan yang menyegarkan hati kita. Selain itu, Allah juga memberikan potensi kepada kita untuk terus diasah. Melalui potensi itu, kita memiliki bekal untuk masa depan nanti. Untuk itu, sobat teruna tidak perlu khawatir. Mari belajar giat, Allah membuat hati setiap sobat teruna menjadi gembira, karena masa depan gemilang dipersiapkannya untuk kita semua. Mari kita tutup satu doa kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa meneladani ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.